adalah suara alam yang mengajak kita secara tidak langsung melalui bencana dan musibah agar kita kembali kepada sifat itu sifat yang dimiliki kedua orang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum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 Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Bila kita melihat di mana-mana saat ini, banyak terjadi fenomena-fenomena alam. Seperti pembah yang masih sering terjadi, banjir bandang, gunung meretus, angin puting beliung, tsunami, kekacauan politik, peperangan, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian ini, kalau menurut saya, seakan-akan bumi ini sudah tidak bersahabat lagi dengan manusia. Kenapa saya katakan tidak lagi bersahabat dengan manusia, sementara banyak makhluk lain di muka bumi ini? Karena manusia menurut saya, menurut saya adalah makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini. Dialah makhluk yang paling utama yang memiliki kesempurnaan akal budi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain di permukaan bumi ini. Olehnya itu, saudara. Bagi saya kejadian yang terjadi seperti bencana dan musibah yang terjadi di berbagai tempat itu Bagi saya ini adalah pertanda bahwa alam semesta sedang mengalami masalah Kalau menurut pendapat saya Masalahnya seperti apa? Menurut pemikiran dan imajinasi saya Manusia ini berasal dari empat unsur alam Seperti Tanah Air Angin dan api Sedangkan unsur-unsur ini adalah unsur-unsur alam di mana alam ini terbentuk dari empat anasir ini sehingga empat anasir yang ada di alam semesta ini dengan apa yang ada di diri manusia terjadi hubungan yang barangkali kalau menurut bahaya manusia sudah tidak lagi mengikuti hukum-hukum alam yang berlaku di alam semesta ini seperti matahari misalnya dengan sinarnya dengan cahayanya yang menyinari bumi maka lahirlah yang namanya kehidupan dengan tanpa memandang apa yang ada di dalamnya semua semua itu tidak dibedakan dibeda maksudnya apa di alam semesta ini bukan hanya manusia namun di alam semesta ini ada makhluk-makhluk yang sifatnya merusak Juga ada yang baik Namun bagi matahari Dengan keikhlasannya Mengikuti hukum alam Yang menjadi kehendak Allah Tuhan semesta alam Sehingga Dari sinarnya yang diberikan kepada semua yang ada di alam semesta ini baik yang bernyawa maupun yang tidak semua yang dilakukan oleh matahari itu dengan ikhlas dengan tanpa meminta imbalan apapun kepada apa yang disinarinya dari sini kita manusia kalau menurut saya Diibaratkan matahari sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini, sehingga manusia dikatakan sebagai khalifah atau pemimpin yang bisa mengelola alam ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya ibaratkan sebagaimana matahari menyinari semua apa yang ada di alam semesta ini terutama di muka bumi dengan tanpa mengharapkan apapun dari apa yang disinarinya barangkali di sini manusia yang begitu ikhlas kepada siapapun dengan tanpa mengharapkan apa-apa dari apa yang ada di sekitarnya maupun makhluk-makhluk lain yang ada di muka bumi ini ini yang akhir-akhir ini bagi saya, sudah tidak bisa lagi kita lakukan. Sifat keikhlasan. Baik kepada orang tua kita, kakak kita, saudara kita, siapapun yang ada di sekitar kita. Dengan tidak memandang agama, golongan, suku maupun ras. Ini yang terjadi, kita tidak lagi melakukan itu. Selama ini kita selalu membeda-bedakan. Jadi saudaraku, barangkali sifat-sifat ini hanya ada pada diri satu keinginan yang bisa melakukannya sebagaimana matahari yang menginari bumi dengan tidak mengharap imbalan apapun tidak mengharap apa-apa daripada apa yang ada di bumi dan di alam semesta ini bagi saya sifat-sifat ini yang hilang dari diri kita sehingga alam dengan suara hatinya melalui bencana melalui musibah seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, peperangan, dan lain sebagainya. Bagi saya secara pribadi, ini adalah suara alam. Melalui kejadian-kejadian ini, barangkali kita harus mengontropeksi diri. Agar kita harus kembali sadar dengan keadaan yang terjadi ini. Alam semesta ini dengan diri kita, tubuh kita ini, saling kebergantungan karena ada hubungan. Bila alam semesta memiliki empat unsur alam, bila alam semesta ini terbentuk atau memiliki empat unsur yang namanya tanah, air, angin, dan api, begitu pula di diri manusia unsur-unsur ini pun menjadi bahan dasar sehingga terbentuknya diri kita ini sebagai contoh semua yang kita makan semua yang menjadi kebutuhan kita semua bersumber dari empat unsur secara tidak langsung bersumber dari empat unsur itu secara tidak langsung sumbernya dari empat unsur yang saya katakan tadi yaitu tanah, air, angin, dan api misalnya tanah semua yang kita makan selalu ada hubungannya dengan tanah semua yang kita butuhkan dalam kehidupan ini selalu berhubungan dengan tanah semua bersumber, semua berhubungan dengan tanah. Kemudian air yang membuat kita bisa hidup karena tanpa air kita tidak bisa apa-apa di muka bumi ini. Begitu pula angin, tanpa angin atau udara kita tidak bisa hidup di muka bumi ini bisa dibayangkan kalau tanpa udara berapa lama kita bisa bertahan saya yakin bila tanpa udara atau angin jangankan satu jam lima menit pun kita tidak bisa mampu hidup di muka bumi ini begitu pula api yang bisa mengolah bahan makanan dan lain sebagainya yang kita konsumsi tiap hari Tanpa unsur ini Kita pun tidak akan bisa hidup Semua kebutuhan kita Yang bisa kita makan dan minum Selalu berhubungan dengan api Maka itu menurut saya Empat unsur ini Yang ada di diri kita Juga yang ada di alam semesta Itu saling kebergantungan jadi saudaraku, bagi saya secara pribadi, untuk bisa terhindar dari segala macam malapetaka, musibah, bencana, dan lain sebagainya, barangkali kita harus kembali kepada ajaran agama, yang di dalam ajarannya mengandung nilai-nilai suci, mengajak manusia agar selalu berbuat yang terbaik di muka bumi ini baik sesama manusia dengan makhluk yang lain di dunia ini maupun dengan Allah Tuhan semesta alam sebagai pencipta alam semesta sebab kita ini lahir dari sifat Rahman dan Rahim sifat Rahman dan Rahim ini yang menjadi sifat Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang ditanamkan kepada orang tua kita. Yang namanya ibu dan bapak kita. Dengan kasih sayang mereka. Maka lahirlah kita. Dengan cinta dan kasih sayang mereka. Antara mereka. Maka lahirlah kita di muka bumi ini. Jadi sifat Rahman dan Rahim. Mengasihi dan menyayangi ini. Ini yang barangkali harus kita. Kita bangun bersama di antara kita dengan tidak memandang golongan agama, suku, dan ras. Saya memandang seperti itu dari berbagai macam kejadian-kejadian ini adalah bagi saya adalah suara alam. Yang mengajak kita secara tidak langsung melalui bencana dan musibah agar kita kembali kepada sifat itu. Sifat yang dimiliki kedua orang tua kita. Ini barangkali yang menurut saya kita abaikan. Kita selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan orang lain atau orang banyak kita tidak terlalu peduli kepada sesama yang membutuhkan bantuan kepada kita yang memiliki sedikit kelebihan ini yang barangkali menurut saya kita sudah mengabaikan itu sehingga alam ini dengan bencana dan musibahnya itu bagi saya sekali lagi adalah suara hati dari alam semesta seakan-akan dengan musibah dan bencana yang terjadi ini mengajak kita agar kita sadar kita kembali berintrospeksi diri masing-masing agar kita kembali kepada sifat yang awal sebagaimana sifat orang tua kita yang mengandung yang melahirkan kita yang merawat kita sampai kita besar sampai kita menjadi manusia jadi saudaraku Barangkali menurut saya, sifat-sifat ini mungkin saat ini kita belum bisa melakukannya. Jadi saudaraku, menurut saya sifat-sifat ini hanya bisa dilakukan oleh satu peningin saudaraku. Namun demikian, kita pun jangan menyerahkan semuanya kepada beliau. Kita pun harus berusaha semaksimal mungkin Agar kita harus berbuat yang terbaik di muka bumi Barangkali dengan demikian Alam ini bisa kembali bersahabat dengan kita Sebab seperti yang saya katakan tadi Menurut saya Alam semesta ini dengan diri kita Itu bagaikan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan Saling kebergantungan saudara Saling kebergantungan saudaraku Antara alam semesta dengan diri kita Dengan dasar seperti apa yang saya katakan tadi Kiranya Apa yang saya sampaikan Bisa diambil manfaat dari pembahasan ini Mudah-mudahan Kita diberi kesehatan Kita diberi keselamatan